pakai kan peci oleh Bung Karno. Oh. oleh. Mau oh, ya. oh, salam, salam sama Pak Ganjar. Oke oh, ya, Mas. Eh, salam nih anak-anak silat, anak-anak silat nih. Berapa? Berapa? Kamu Kamu berapa? Belasan kok. Oke ya <laughs> ayo ya. Ayo, ayo. Jalan, jalan. jalan. Jalan. Jalan. jalan. <laughs> jalan, jalan oh jee yeah, ya. ya ya ya. Sebesi Tugarin. Oh ya. Oh ini museum. Ini museum. Jadi artinya. Ya, ya, dulu ya, ya, dulu, ya. Nah ini ada. Ya, ya, ya. ini, ya, si ini. Kita mau ya. kita kita store. kita mau Kemasuk dulu. Kita tahu sejarah kisahnya supaya dapat napak tilas. Ini Nanti. Pak Kepala museumnya Mas Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi, Awas, <Gpar> awas, awas, okay. wow. mhm. jalan, sambil jalan. Sekarang jadi museum, Museum, Iya. di ini Awalnya. Bukan, Ini pasar. Langsung ke ini sudah ada ya, sudah diisi kegiatan kamera, kek di temporary. oh orang tua ya oh, ya? Ibu oh ya. Iya, iya, iya, orang tuanya orang, orang sini orang ya Buat dari satu ini tugas hari. 84 hari di sini. 84 hari. Gagasan nah, ini keluar dari sini, dari sini. Dari nah. sini Ini orangnya itu aku dulu apa ya oke apa yang menjadi.. apa namanya bacaan orang ya iya ya ini ruangan ruangan dua ya.. ruang masuknya kalau ya Pansai -pansai kan sebagainya kan masjid ini pantai mas. tapi itu di treatment supaya membedakan museum dengan kapal ya museum. Jadi kita treatment ini ruang masuknya kalau dari sono ke Nusantara <sukur> dulu 15 tak. 1589 kor 15. 18, 20, 20. 20, 20. Betul. Kononnya Sultan Hasan pertama kali <sukur> sampai di Nusantara itu dibantun. Hmm, di <sukur> ya, kiralah pelabuhannya ya. Iya, Karena tergantung. Betul. Dan mereka mencari ini semua, pala dan cengkeh dan rempah-rempah dan Banten sebagai Pusat Lada Dunia Pusat Lada Dunia kayak ini ada video juga maaf teman-teman orang -teman ini ada video yang singkat menjelaskan kedatangan kolonialisme di pusat jadi anak-anak sekolah bisa belajar secara ringkas bagaimana sejarah ringkas kedatangan kolonialisme kita 2 menit 40 detik jadi anak-anak yang pun ya iya Nah ini ruangan kedatangan. Nah kita masuk ke ruangan belakang oh, ya. ini uh, a... uh, film buat sendiri iya bisa ganti-ganti ya? bisa ada soalnya tuh bisa kopi ini sederhana tapi tiga dimensinya orang paham. Iya iya, bener ya. Gampang ya dalam kok di ini baduy. Ini baduy dalam dalam luar Hari ini sedang ke Gubernur, tadi malam di kita boleh Pak saya bawa saya bawa baduy Pak betul kalau Mas bisa. Saya pernah di Maju buat. Tapi kemarin ketika di sini. Strip 1200 master Oh yang memberikan itu siapa namanya saya Pak? Seba, Seba semalam. Pak biasa Mas. Dari sini, ya itu berapa lama itu? Ya? Barang kali bisa satu setengah habis. Eh, ini sepuhnya nih pak. Sepur. Sudah, sepurnya, ada, selesai orang. Malu, malu. dari beliau. Oh gitu. Ya, Ayo Pak Pak PJ di kopi mas, karena produk itu itu yang luar biasa. Kopi itu kopi, oh, kopi ya. <laughs> <coughs> iya. Dulu ada ada giung segenggam kopi dibayar segenggam emas. Mahalnya. Oh, oh, gitu. hal karena mahal. Karena mahal kan iya. Nah dulu ini. Oke. Nah, Usul nah, ini ya. Iya. seluruh cawang. Ya. Ya. Jadi sebelum konsep PTP ya, ini, <coughs> ini konsep PTP. Oh. Awal-awal. Awal itu PTPL. melanjutkan. Ini struktur dulu nih, paspor ini die die Kemudian, uh, dari dari kolonial dari Belanda, Ini dari Jepang, paling tinggi asisten presiden, kantor, pendorong. Saya tema presiden, pendorong, pendorong, pendorong, pendorong, pendorong, pendorong, Asisten residen pendorong, pendorong, pendorong, Asisten pendorong, pendorong, pendorong, pendorong, pendorong, pendorong, Asisten pendorong, pendorong, pendorong, panggil panggil aku desa apa sangat-sangat suka Tentu saja ya, Itu yang Abis gelap, terbit ya. Aku yang paling tertarik kata-kata ini. Ini kata-kata dia -kata kepada kepada raja ya? ini kalimat terakhir ini kita... di novel Mas Hamla ini perlawanan dia kepada anda saya bertanya dengan keyakinan apakah kerajaan anda ingin membuat lebih dari 30 juta rakyat di India Timur hidup dan bisa bertahan? Ya, jadi novel itu bukan hanya novel tapi juga tugatan sebenarnya tugatan tugatan dia tulis ya. dalam bentuk yang lebih estetis ya sastra ya. ya yang minyakstra itu lebih Pemberontakannya karena dia tidak tahu persoalan lihat, ya. Ini melihat keseharian putus sekolah itu fakta ya. Iya. merumatkan ber dalam dalam buku kudisan, ya. Ada tiga kelebihan buat tahu. Yang pertama, dia tahu, dia peka terhadap ketidakadilan. Yang kedua, ah, dia dia tahu, benar. yang kedua dia tahu apa yang harus dilakukan kalau ketidakadilan itu terjadi. Dia harus ngapain? Dan yang ketiga dia pandai berorasi yang membuat multitabri abad lalu setahun kemarin ini beberapa ini, ini koleksinya koleksi. oh, ya. ini terjemahan ini. pertama multitabri dalam bahasa kansi seribu delapan belas tahun dia hampir berapa bahasa empat puluh enam bahasa empat puluh enam bahasa punya sudah itu seribu delapan ratus enam puluh ya ini sudah terjemahan bahasa Indonesia sudah kalau maksabannya sudah tapi ini nah, ide yang belum kalau masalah sebelum sebelum. Masa sebelum. sudah banyak kita udah sih banyak ya ini belum ini penting ini kalau ini kita terjemahkan orang datang ke museum itu ada gift, atau belanja ya, boleh belanja buku itu lebih baik. Mungkin sekarang udah dunia digital ya, bisa membawa flashdisk atau apapun, download, download bayar, beli atau gratis lah seorang. Sambil ya souvenir, nih ya, pergi ke museum dia pulang membawa pengetahuan. Tapi ada sesuatu yang kemudian berubah oh, ah. Tapi benam tetap dari Makassar. Banyak orang Banten mengibarkan bendera perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Apa saja itu? Haji Waqiah di Gudang Batu Serang. Ini Mas gambar ini salah satu perjuang perempuan yang melawan kolonial Anak Belanda. Ini lebih ke Fisik, Mas Gamparang, Mas gambaran, kemudian ini uh, 30 milisi perempuan ya? Iya. Yeah. Yeah. Kemudian ini uh, disertasinya Pasar Tonok, pemberontakan Alibang. Uh. Kalau ke sini lebih ke diplomatik, bagaimana di utama di Banten, mereka bisa menerang. Saya jelaskan sedikit tentang ini ya mas Perbedaan antara Edward Lewis Deket alias Multa, Multa Banyak Tuli Aku yang banyak mencari Sebagai pengen Belanda yang dalam itu kutip Kalau Belanda bisa anda membangun orang yang menutup Pangan, akhirnya dikecat, namanya tidak diperbaiki nah. Maka dia yang Hanya ada dua tujuan Sebagai usaha untuk anaknya Dan ingin dibaca Sebutu novel tadi Nah ini dan ludirnya setiap budi adalah cumpu dari kakaknya dari oleh Bung Karno dikasih peci mau masuk Islam dikasih nama dan ludirnya setiap budi pahlawan <tuk> nasional budi ini Ernest François Eugimu kalau Bung Karmo jadi beda juta oh, ini pahlawan nasional, beliau tetap pahlawan nasional meninggal Bandung, lebih masukkan dipakai ke -kan peci oleh Bung Karno, dipakai peci oleh Bung Karno oleh Bung serang dan berjebak, ada hari ini dan tanggal lahir itu tidak diambil pak tidak diambil serang, tahun ini kita 190 tahun tahun, ini usia, di kabupaten ini budaya,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 asik apalagi lima putih. asik banget masih pelantar kalau di sini aja Cagar budaya masih terjawab. Terjaga, Mas. di sini ini kantor bupati, eh, kantor bungkusan. Ya. Gedung negara mau ini pendopo. Masih, masih, masih, ya Masih, Masih, Masih. Ini pendopo. Ini pendopo. Ini pendopo. masuk masuk. Ini pendopo. Ini pendopo. Ini pendopo. Ini cagar Ini termasuk stasiun tanah Ini Kalau Ini pendopo. Ini pendopo. Ini pendopo. Ini pendopo. Ini pendopo. Ini pendopo. Ini pendopo. Ini pendopo. Ini Ini Ini Pulih oh, kontrak mah? Pulih kontrak, ya. tidak hanya di Jawa Tengah, dari sini juga. Jadi ini beberapa profil pulih kontrak yang dikirim ke ya, ya. oh, di iya. sana. Dari sana, iya. Terus kami nersis. Oh, ya. sama ini. fotonya begini. Oh, ini luar biasa. Wajahnya kan wajah kita kan? Jowo, lihat Jowo Iya. Jowo tetak dan saya datang ke sana itu kampungnya Kono Sari, Bogoniri apa itu kamu ya? sama ya, bersih dan kita cuma rumah jawa Bahasa jawa, pakai sarung, garam, tulis bahasa kesalirannya juga jawa nya, jawa yang kasar ngoko ya bahasa indonesia gak berarti hanya satu dua orang lagi masuk pasarnya sama iya iya, iya, iya, iya, iya, Lebih dominan oh. Jawa oh, okay. Timur, oh gitu ya, kita di desa khas Aceh, Aceh, Aceh, Aceh, Aceh, Aceh, Aceh, Aceh, Aceh, Aceh, Aceh, Aceh, mereka? baju adipati hmm. ini ada video singkat juga tentang lebak tangkas gitu sesuaikan dengan tema ruangan tapi ini baju replica, nah, replika replikas eh. hmm. kalau ka nggak dipakai pak ade terus oh. tiap -tiap. <laughs> nah, <laughs> nah, Pada, ya pak ade pakai pak ade ya kita ketemunya kita ketemunya ngesot short nggak nah, <laughs> ya. short pelaku foto ini pelaku duduk tapi <laughs> pakai sepatu ya iya, ada ya, sepatu, sepatu ya. nih nah ini baju di lebak ini ada dua masyarakat adat nesan ada masyarakat adat Baduy dan masyarakat adat Kesepuhan Kesepuhan, kesepuhan. jadi kesepuhan itu. Cisungsang, cito oh ada ya. dua kita ya, dua ya. kita buat perda aja sekarang nah kita putra adatnya kalau Pak Bupati kita di BPC yes. Kita ada perda delapan dua tentang pengakuan perlindungan dan peran masyarakat untuk menghadapi situasi di Banten Selatan dan tadi malam Pak Wakil Ibu menyerahkan Perpu tiga 2023 tentang peraturan penyelenggaraan desa adat. Karena, oh, iya. ya. itu amanat Ibu, Benar. Ibu, ya, itu, Ibu, amanat Ibu, amanat ada. Hmm. Karena kalau amanat Ibu, biasanya Ibu, nanti kita bantu apa? Hmm dengan nilai hidup kembali, akhirnya dia akan berawal. dan semua penting ikuti aturan itu. waktu saya apa namanya, itu, tidak, langsung dikasih bunda, sama kepada sahabatnya Sam Koperber. Sam Koperber ini seorang Belanda yang menjadi sekretaris di institut. Hmm. Nah di dalam surat ini dia bercerita bagaimana di pulau Ende tidak ada bioskop, jalannya berlumpur. Sebetulnya Bung Karno itu buat dibuang ke apa daerah yang lebih tinggi apa di uh, apa namanya di Ende itu. Ende. Hmm. Oh, Artinya kemudian memilih ke daerah di pantai di, di, di Surat dia. Ya berbahasa Belanda. Bahasa ya, so. Belandanya lebih bagus daripada orang Belanda. Ya, ya, ya. <laughs> Sangat full. Dan menarik, dia cerita. Kita terjemahkan. Ya, ya. Ini sempat saya bawa ke ibu. Mas, oh, ya, ya. kita tuntutkan ke ibu. Jadi anak-anak ya. muda nggak tahu kan kalau Bestie itu... <laughs> Bestie, Bestie. Besti. Besti. Besti. Yang terbaik. Kalau ini pidato uh, pembelaannya Bung Hatta di uh, Landrak, dan Haag. Indonesia bisa free, bisa free. Ya. Mari. Mari kita jaga keadaan pernikahan dari motivator. Masih. Kok memang dari sini? Dari lambang kerbau ini salah satu cerita yang diambil dari multatula juga Oh. Karena kerbau itu simbol kepemilikan rakyat gitu. Diambil oleh adipati. Itu sejarah datanya. Cocok. Alat produksi petani. Heeh. <laughs> yeah, produksi bahkan mohon maaf misalnya uh, ya. ee baca saya jada ini. Oh iya, saya jada denda ya. ya. Kepala kan simbol bante enggak ya, penerbitan kan? Iya, iya, iya. Ya, ya. Nah, ini nah, ini yang terakhir. Toko yang ini ruang terakhir Mas, ruang rakas itu Oke. Nah, jadi bukunya sudah sudah ada betul. Tinggal tinggal di cetakannya. Ya, betul. Ini berbagai bahasa jadi teman-teman bisa baca di sini. ada Yang oh, ini ya. ada yang uh, Belanda ini yang Rani kami terus... sini Mas Calder menerima dari Pak Kepala Museum. Nah, ya, Ada benefit. Mas Calder, Mas. Buat Mas Calder. Ada di sana. Ada di Ada sini. Ya, oke, mantap. Oke. Ya, tadi ini namanya koja, Mas. Koja nih, itu kan token ya? Token. <laughs> sama-sama mas, berarti ini pukul kedua saya karena saya di rumah punya oke, start gimana? inget waktu ke rumahku ingat waktu ke rumahku diantar ini punca ini mas ini punca ini mas ini kontennya mas di ruangan ini kan sejaknya mas. kalau mas belajar Sambil duduk boleh duduk, duduk. Nah, mana? Habis sebab tadi. Oh, iya, belum duduk pas di kalau. Kalau belum duduk pas. <gulis> <Mas>, ini dia mohon. Oh, ini ruangannya mohon maaf dilantikan ya, Mas. Ya, silakan dilihat. Ya, ini ruangan terakhir, ruangan raksasa itu yang kita menyebutnya uh, ruangan orang-orang yang pernah lahir besar tinggal mengkos Inspirasi. dan atau terinspirasi oleh Rangkas Bitung Kirendra, Wong yeah. tapi punya kumpulan puisi demi orang-orang Rangkas Betul, ada 10 puisi yeah, yeah. sejak pemuda Rangkas Bitung di Rotterdam, sejak Saeja untuk Adinda, sejak Adinda untuk Saeja, Bupati Rangkas Bitung dan lain sebagainya kemudian ini Ibu Maria Ulpah Ibu oh. Maria Ulpah oh. <laughs> Sanjana jadi cuti hamil, cuti melahirkan ini. Jadi itu, kita klik tar dalam hukum pernikahan surat nikah. Oh iya, itu mereka. Mana-mana? Ah, itu. Mas. Ya. Mengapa ada di sini, meskipun lahirnya di Seram, tapi SD-nya di Nangas Pitu. Jadi kita selalu ada di Nangas Pitu. Oh, Jadi salah satu dari tiga Sri diri. Istrinya Om Kiu, dan coba diusaha itu seluruh keluarga, mereka semua dulu dulu ini ini rumah anaknya yang tadi Oh, Cikgu oh, Isma Budi ya? Iya, iya, iya, iya, saya iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ini iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ini iya, iya, iya, ini iya, iya, walaupun asalnya memang iya, ya jadi pandis karena ini campuran juga Indo dia Pak Indo tapi di sini lahir dan <laughs> tapi lahirnya di sini ini tidak asal suaminya <tose> yang <dan> Paul Helen itu pemeksan sopan dengan dunianya kedua ketika Belanda di invasi Nazi dia pergi berpeliling orkestrasi ke Batavia <tose> entar gimana ketemu sama dia Dodo kemudian selesai perang dia lagi hamil, Alex yang main, oh, ya, main yeah. lagi hamil, kemudian dia pulang ke Belanda karena ibunya orang sini nggak tahan dingin di Belanda maka dia bermigrasi ke Pasadena, ke Amerika nah ayahnya main di kafe uh -oh. di dia lahir Alex, lahir Eddie Van Halen dan musik lagi, main pemain musik oke, okay, sekarang maka dia oh, <laughs> itu di tanginya, mas <laughs> oh. keluar gini oh. kok? Um, 这种情况下，这种。 udah sekolah? belum? udah berapa? Ke satu apa 2? 2 2 apa 3? 3 3 3 aja 4 bapak boleh pak? mas mas, siap ya 1, 2, 3 tangannya gimana? tangannya, tiga, tiga, tangannya. <isita rekaan hacer> Tos, Tos, Tos Tos, Tos, Tos, Yang <saan> <coughs> keras, yang keras. Langsung dapat HP Oke kenapa mengapa <coughs> <coughs> buku lebih besar daripada fisik <coughs> karena pengetahuan harusnya diabadi daripada jasad ibu tolong orang yang oh, Dolor, ini dari perunggu <tuk> sebenarnya membawa ruang kerja <tuk> ini <dikeluar> <Ruang tuk dikeluar> ke ruang publik <tuk dikeluar> ruangan kerja mau kerja di samping baca tidak. Ya mantap. sekarang komisi 10 stop di teman Pak. Pak. acara apa? Stop. Dor stop. Dor stop di sini. dor stop? Ya di sini. mana? Stopnya di sini. Oke teman-teman. Oke silakan silakan. Media silakan. Tasmu keren tuh. Mereka mereka mereka. mereka. mereka, mereka mereka ya terus terus terus terus terus terus terus terus terus sini Oh terus terus terus terus Uh, dari Cilegon, sengaja naik kereta Aa. ke alun-alun sini. Alun-alun alun terus? Uh, apa? Pameran, pameran oh, bagus. Oh, oh, ini lagi ada ya, oh, ya, pameran. Ya, ya, ya. Terus kalau oh. mampir ke tempat ini, tempat apa oh. ini? Oh, oh, ini Museum oh. Museum Multatuli ya? Oh, uh, Museum uh, uh. Multatuli. Siapa <laughs> Multatuli? Pahlawan Nasional, <Sunang>, Bapak. Ah. <laughs> Ayo, silakan teman-teman. Terima kasih, Bapak. Ah, ke ya, ya, ya, ya. sini aja? Oke, sini. Oh, turun-turun. Kamu udah mandi belum? Iya, sebenarnya beberapa waktu lalu saya kunjungan ke Baduy, masuk ke Baduy dalam. Sebenarnya pingin keliling ke beberapa tempat ya, tapi karena waktu itu tidak ada. Oh, waktu yang pas begitu, maka hari ini pas ada acara Agenda Lama itu saya saya eksekusi hari ini. Gitu. Ternyata saya mendapatkan dua cerita. Cerita pertama tentang uh, Museum Mutatuli ini, Dawes Stecker Setia Budi, nah, sebutannya banyak sekali, tapi itu substansi dari museum. Tapi yang kedua cerita, Bagaimana tempat-tempat bersejarah ini bisa direbuild dibangun lagi dan itu tokoh film <laughs> yang pernah menjadi gubernur, cal <laughs> gubernur ini dan sekarang orang bisa melihat sejarahnya karena apa yang dituliskan oleh Mutatuli ini ternyata menjadi referensi banyak tokoh menginspirasi uh, tingkat apa ya perasaan orang untuk memanusiakan manusia dan kemudian berjuang terhadap penindasan itu sesuatu yang yang luar biasa ya? karena inspirasinya era kartini aja terinspirasi apa Dawes ini, Bung Karno terinspirasi sastrawan sastrawan para pemain film ya, Wah, Mas pemain waduh luar biasa itulah kemudian alhamdulillah pada sore ini bisa datang antara kawan-kawan dijelaskan tadi dengan sangat bagus mudah-mudahan generasi muda kita paham itu Pak, ini. hal yang paling menarik Pak di Museum Mutatulia apa Pak? kita kan ketahui sebagai museum antikolonial pertama di Indonesia Pak iya tentu saja yang menyebarkan apa ya menyebarkan nilai-nilai pemberontakan itu dari mereka Ayo, Pak. Ya tentu banyak pahlawan kita yang melawan Belanda pada saat Tapi ini orang Belanda yang menyampaikan kepada rajanya ya, Dengan tulisan tadi ya, yang sangat bagus sekali Apa raja yang kamu inginkan dari penjajahan ini? Sampai kapan kira-kira itu? Wah itu dalam. Dan yang hebat adalah beliau sastrawan Sehingga dituliskan dalam novel percintaan yang itu jauh lebih halus Sehingga secara neuro apa namanya Linguistiknya akan bisa diterima orang membaca ini. Ini kisah percintaan, tapi di dalamnya ada pemberontakan dan nilai-nilai kemanusiaan yang diangkat tinggi-tinggi. gitu Jadi, uh, kita belajarlah dari situ. Artinya, kalau kita berjalan sudah keluar rel, mestinya punya self-control untuk kembali ke dalam rel itu. Kalau tidak, nanti kontrol orang lain kan begitu. Nah, ini kontrol-kontrol yang luar biasa, yang antara lain dari dalam pun orang bisa mengontrol. Nah, itulah. Mark Shaflar, Tawes Dekker, Mutatuli, Setia Budi, dengan nama banyak sekali ini. Oh, Pak, ini baru pertama kali museum museum? Atau... Ya, pertama. Nah, setelah melihat tadi koleksi museum, seperti apa Pak? Bagus ya, setidaknya sudah direnov, anak-anak muda generasi <tuh> sekarang mungkin bisa melihat dengan cara gampang, visualnya secara gampang ya. E, tentu saja dibutuhkan kontribusi yang jauh lebih menarik. Siapa tahu nanti ada putra-putra daerah atau siapapun yang peduli akan bisa membuat hologram di situ. Siapapun mungkin akan bisa membuat satu e, cara dengan digital, orang bisa berinteraksi untuk research ya. Dan saya tadi melihat banyak sekali buku-buku yang ada, menurut saya perlu diterjemahkan. Sehingga orang datang ke museum itu pulang setelah mendapatkan pengetahuan visual yang bagus, bisa punya oleh-oleh, bisa bawa oleh-oleh. Dan oleh, oleh yang paling bagus kalau itu diterjemahkan Semuanya orang akan bisa tahu Insidenya pada saat itu seperti apa Kenapa uh, Dawes ini melawan Kenapa dia melawan Ada apa pada saat itu kok Dari dia yang ditugaskan Dalam konteks kolonialisasi Kok tiba-tiba memberontak, memberontak pada rajanya Ada apa sebenarnya itu Itu pasti karena interaksi lokal yang uh, Apa ya secara visual dia lihat, secara hati dirasakan, dan itu sebuah penindasan dan ketidakadilan. Pak gitu. Bung Karno kan pernah ke sini di Rakyat pidato tentang persatuan nasional. Iya, betul. Jadi kalau nggak salah, lapangannya mana ya? Lapangannya ke depan, depan, depan, depan. depan. Jadi, eh, saya baca saat itu Bung Karno datang tahun 57 ya? 51, 51, 51. 51 57. Yang 57 ya. itu kalau tidak salah yang pidatonya ya, pidato persatuan. Maka lima 7 saja pasca Merdeka ya terjadi situasi yang naik-turun, selain Indonesia lahir itu. Orang pasti kepingin kelompok kami lebih dulu. Orang pasti kepingin interest kami lebih dulu. Dan kalau kemudian itu tidak terkeluar dengan baik, maka pasti terjadi cakar-cakaran. Yang saya bayangkan itu. Maka betapa pentingnya persatuan itu menurut Bung Karno hari ini juga dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita tercabik-cabik karena kita diadu domba, kita belajar dulu sejarah, ada politik dividen infra antar golongan, antar suku, antar agama, diadu-adu jangan gitu. Kita itu Indonesia yang lahirnya Bhinneka tunggal ika. Jadi memang kita tuh berbeda, sunnatullahnya seperti itu, kita berbeda, lahirnya juga seperti itu. Jadi kalau kita berbeda itu kekayaan, untuk dipersatukan. Jadi ya, jadi pesannya Bung Karno tahun 57 pidato di sini, saya tidak bayangkan suasana seperti apa pada saat itu pasti menggelegar dan orang terbakar untuk kemudian sadar ini. jadi oh, ini nampak tilas juga ya pak? ya saya belajar masa saya nampak tilas itu <laughs> saya belajar dari Bung Karno bagaimana beliau tidak hanya ke tempat ini bahkan zaman dulu sebelum merdeka sudah masuk ke Badui Dalam ya sebelum ya, merdeka belum, kan belum, belum. ya? Sudah. iya sudah. Sudah. Ya. jadi Bung Karno sudah jalan sudah merdeka atau sebelum sudah. ya? Oh, sudah. sudah, sudah merdeka ya. Jadi artinya uh, pada saat itu Bung Karno berjalan ke sudut-sudut Indonesia yang mungkin orang tidak banyak menjangkau itu. Tapi kalau di dalam saya sudah sana juga. Terima <tuh> oh, ya. kasih. Party, pak, ada yang nge-fans, Pak. Tuh, tuh, tuh, Pak. Tapi sekarang masih Orang, Ya, ya. Katanya, ya. Ya, ya. ya. <tains> pak izin pak sebentar pak ya pak ini ada Bawang Bawang. Bisa, pak. ya pak satu dua tiga. Eh, tiga masih jalan bapak masih ada acara bapak. Bapak. waduh Kasi kakak saya tuh oke terima kasih Pak pak Pak Full design Iya. Iya. Iya. Ya, Bang. Pak. Ambil, anak-anak anak jadi eh senang banget ya udah sekolah belum? Udah sekolah belum? pas berapa? TK, TK besar apa kecil? TK besar apa kecil? Oh iya, besar. Besar. Ya, eh ya. Malu Ya. Jujur malu. Oke ya. Eh bakalan pak Ya. Heeh. Kira-kira oke, kasih ya, terima kasih. Ya udah. udah, sampai. Enggak ya. Kita Iya, benar sendiri. jangan begitu. Benar sendiri. <tuk> oke mas nanti tinggal boko. jarak ke Masjid Agung Bandung terima kasih ya siap